Ace of Sword ataupun satu pedang. Untuk zodiak yang pertama yang berpotensi kaya mendadak dan mendapatkan rezeki yang sangat bagus di bulan September tahun 2020 adalah seseorang yang berzodiak Capricorn yang berada di angka kelahiran 21 Desember sampai dengan 19 Januari. Di sini menggambarkan seorang Capricorn merupakan sosok seseorang yang gigih di dalam bekerja, sosok seseorang yang bertanggung jawab di dalam bekerja dan sosok seseorang yang menjaga amanah yang diberikan kepada dirinya. Di sini juga menggambarkan satu buah tangan menggenggam sebuah pedang itu menggambarkan seorang Capricorn menggenggam penuh dan menanggung jawab setiap pekerjaan yang ia lakukan sampai membuahkan hasil dan di dalam kategori ini di bulan September seorang Capricorn berpotensi kaya mendadak dan mendapatkan rezeki yang sangat bagus di bulan September tahun 2020. Dan untuk support energi, jadi di sini menggambarkan seorang Capricorn berpotensi kaya mendadak mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa dikarenakan kegigihannya. Dan di sini seorang pria mendukung penuh, yaitu seorang sahabat Capricorn sendiri memberikan support dan motivasi yang sangat penuh kepada seorang Capricorn di dalam bekerja. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah. Di Emperor, secara umum Di Emperor itu diartikan raja yang berkuasa, seseorang yang berkuasa, seseorang yang berpengaruh ataupun seseorang yang sangat mempengaruhi pikiran dan memberikan motivasi yang sangat bagus. Dan jika kartu Di Emperor kita gabungkan dengan judi yang pertama di sini menggambarkan seorang Capricorn berpotensi kaya mendadak dan mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa dikarenakan kegigihannya di dalam bekerja yang disupport oleh seorang pria yang merupakan sahabatnya dan Di Emperor di sini merupakan Sosok seseorang pria ataupun sahabat seorang Capricorn adalah sosok yang sangat berpengaruh di dalam kehidupan Capricorn sehingga di sini. Respon ataupun masukan yang diberikan oleh seseorang tersebut ditanggapi oleh seorang Capricorn sehingga di sini Capricorn mendapatkan rezeki ataupun potensi kaya mendadak di bulan September tahun 2020. Dan untuk zodiak yang kedua adalah. two sword, ataupun dua pedang untuk zodiak yang kedua yang berpotensi kaya mendadak dan mendapatkan yang sangat luar biasa adalah seseorang yang berzodiak Pisces yang diangkat kelahiran 19 Februari sampai dengan 20 Maret di sini menggambarkan seorang Pisces mampu memilih suatu kategori karir dan pekerjaan yang sangat bagus dimana di sini seorang Pisces memang dihadapkan dengan dua pertimbangan yang sangat susah yaitu pekerjaan yang sama-sama mempengaruhi keuangan seorang Pisces. Di sini seorang Pisces mampu serta bisa menentukan pekerjaan mana yang betul-betul Pisces butuhkan dan Pisces sanggupi. Dan di sini seorang Pisces merupakan sosok seseorang yang memilih jalan yang bagus hingga di sini seorang Pisces berpotensi kaya mendadak dan rezekinya sangat bagus di bulan September tahun 2020 dikarenakan di sini seorang Pisces mendapatkan pekerjaan yang sangat besar di bulan September tahun 2020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 dan di sini menggambarkan seorang Pisces memiliki karya pekerjaan yang tepat di bulan September sehingga di sini mempengaruhi keuangannya yang sangat meningkat dan di sini seorang Pisces berpotensi kaya mendadak dan mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di mana ia mendapat dukungan yang penuh dari seorang pasangan Pisces sendiri dan jika kartu di emperor kita gabungkan dengan zodiak yang kedua di sini menggambarkan seorang Pisces merupakan sosok seseorang yang berpotensi kaya mendadak dan mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa dengan didukung oleh pasangan Pisces sendiri dan di di sini menggambarkan sosok pasangan adalah sosok seseorang yang mensupport dan berpengaruh kepada seorang Pisces serta rezeki seorang Pisces di bulan September tahun 2020. Selanjutnya kita kartu zodiak yang ketiga dan kartunya adalah eight of sword ataupun delapan pedang untuk zodiak yang ketiga kita mempunyai seseorang yang berzodiak Virgo yang diangkat kelahiran 22 Agustus sampai dengan 22 September Di disini menggambarkan seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang berpotensi kaya mendadak dan mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa itu dikarenakan seorang Virgo di bulan September adalah seseorang yang dermawan dan suka membantu orang lain meskipun seorang Virgo tidak mengenalinya Di disini sosok seorang Virgo adalah sosok yang dikategorikan seseorang yang sangat dermawan sehingga di sini rezekinya akan semakin bertambah dan berpeluang kaya mendadak serta mendapatkan rezeki yang sangat bagus dengan doa-doa orang di sekitar Virgo sendiri dan untuk support energinya adalah Queen of Pentacle secara umumnya Queen of Pentacle itu diartikan seorang wanita yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya dan nah, di sini menggambarkan seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang kompetensi yang mendadak dan mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di bulan September tahun 2020. Dikarenakan seorang Virgo merupakan sosok seseorang yang dermawan mana doa dari seorang pasangan Virgo selalu menyertai Virgo di dalam kategori rezeki dan keuangan Virgo sendiri. Dan jika kartu di Emperor kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan seorang Virgo merupakan sosok seseorang. Demawan di bulan September dimana ia mendapatkan support dan masukan serta doa dari pasangan dan di informasi ini menggambarkan doa dan dukungan dari pasangan merupakan suatu aura ataupun dorongan yang sangat bagus kepada rezeki dan keuangan seorang Virgo di bulan September tahun 2020 selanjutnya kita ke kartu zodiak yang keempat dan kartunya adalah Six of Swords ataupun enam pedang. Untuk zodiak yang keempat yang berpotensi kaya mendadak dan mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di bulan September tahun 2020 adalah seseorang yang berzodiak cancer yang dianggap kelahiran 21 Juni sampai dengan 20 Juli. Di sini menggambarkan seorang cancer merupakan sosok seseorang yang berjuang penuh demi keluarga sehingga di sini rezekinya akan semakin mengalir disertai dengan doa dari anak beserta pasangannya di sini mencolok kepada seorang cancer yang sudah memiliki pasangan ataupun yang sudah memiliki keluarga di mana seorang cancer di sini berjuang demi kebahagiaan sebuah rumah tangga ataupun demi kebahagiaan keluarga kecilnya sehingga di sini rezekinya akan sangat mengalir dibantu doa dari keluarganya dan untuk support energinya adalah naik of one. Secara umumnya kenaik of one itu diartikan seorang pria. Jadi di sini menggambarkan seorang Cancer merupakan sosok seseorang yang giat bekerja di mana tujuannya adalah membahagiakan keluarga kecilnya dan di sini seorang sahabat mendukung seorang Cancer untuk membahagiakan keluarga kecilnya sehingga di sini berpengaruh kepada rezekinya yang sangat bagus di bulan September tahun 2020. Dan jika kartu di emperor kita gabungkan dengan zodiak yang keempat di sini menggambarkan Zudia Cancer merupakan sosok seseorang yang pokok jika yang mendadak dan mendapatkan rezeki yang sangat bagus dikarenakan tujuannya adalah membahagiakan keluarga kecilnya di mana seorang sahabat mendukung atas tindakan tersebut dan di Emperor di sini menggambarkan keluarga dan sahabat seorang Cancer sangatlah berpengaruh dan menimbulkan sebuah aura positif yang terpancar kepada seorang Cancer dimana rezekinya akan semakin terbuka dan lancar di bulan September tahun 2020 dan di sini bisa kita simpulkan bahwasanya empat zodiak yang berpotensi kaya mendadak dan mendapatkan rezeki yang sangat biasa di bulan September tahun 2020 adalah yang pertama seorang yang berzodiak Capricorn, selanjutnya zodiak Pisces, selanjutnya zodiak Virgo dan selanjutnya zodiak Cancer. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang empat zodiak yang berpotensi kaya mendadak dan mendapatkan rezeki yang sangat luar biasa di bulan September tahun 2020. Semoga bermanfaat.